Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya rekan-rekan di channel Agripolis Channel Kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan dari ikan gabus Enam bulan pemeliharaan menggunakan full pelet Nah ini rekan-rekan gabus yang selama enam bulan saya pelihara Nah kita harus masuk dulu rekan-rekan ke dalam kolam ini baru saya kuras rekan-rekan mengganti airnya supaya tetap bersih nah ini gabusnya rekan-rekan dari bibit ukuran dia 3 cm rekan-rekan nah ini perkembangannya menggunakan full pelet selama kurang lebih 6 bulan ini rekan rekan-rekan-rekan sehat kami nah, ini ukuran hampir rata-rata samar rekan ini. full pellet rekan -rekan. full pelet Pelet selama 6 bulan dua 2-3 bulan lagi bisa dipanen sekilo 4-5 ekor kalau ini lebih baik lagi rekan-rekan bisa menggunakan daging rekan-rekan bisa menggunakan ikan-ikan kecil, kodok ataupun bisa menggunakan maggot bisa rekan-rekan atau usus untuk pertumbuhannya lebih cepat namun harus kontinu rekan-rekan dalam pemeliharaan gabus pakannya harus kontinu tidak bisa berganti-ganti ya bus kalau sudah berganti-ganti dia susah makan lagi rekan-rekan itu pengalaman dari saya cuman kalau untuk uh, tingkat kematiannya sangat minim rekan-rekan asalkan ukurannya rata ini di video saya sebelumnya ada ini rekan-rekan ini burayaknya pada saat itu masih ukuran satu 2 cm masih saya taruh di rumah Belum saya taruh di kolam Yang lebih besar Nah inilah Setelah dia umur 6 bulan nah, Kurang lebih sebesar inilah nah, Ini full pelet Full pellet rekan-rekan Pellet 781 Pertumbuhannya Maksimal seperti ini rekan-rekan Tidak bisa yang katanya gabus full pelet dari ukuran 2-3 cm 6 bulan panen saya rasa belum rekan-rekan ini sudah cukup maksimal pemeliharannya nah, mungkin kalau dicampur pakannya dengan menggunakan pakan daging mungkin dia akan lebih cepat pertumbuhannya rekan-rekan nah, yang lumayan besar-besarnya rekan-rekan sudah sebesar ini rekan-rekan ini 6 bulan. Nah, ini ada yang lebih besar lagi rekan-rekan. Ini enam bulan rekan-rekan. 6 bulan pemeliharaan gabus ini. Ini bibit saya dapatkan dari alam rekan-rekan. Bukan dari budidaya, kebetulan di daerah saya pada situ lagi musim gabus jadi banyak anakan gabus. bisa manfaatkan saya pelihara Mungkin sekian saja rekan-rekan Bila mana ada pertanyaan silahkan di komen ah, Mungkin yang bisa saya jawab akan saya jawab rekan-rekan Pengalaman-pengalaman saya memelihara gabus Gabus cukup lama namun harga pasarnya lumayan tinggi rekan-rekan Apalagi kalau kita bisa kasih makan dia menggunakan ikan-ikan kecil Atau menggunakan pakan-pakan daging seperti Kiong mas kalau memang daerah kita banyak rekan-rekan pakan lebih hemat nah ini harus gunakan jaringan rapat rekan-rekan supaya dia tidak keluar atau tidak lompat oke itu saja rekan-rekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh